kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian rada untuk mengolih perjumpaan kita di pagi hari ini tentunya kita ke pertama ada kabar spesial banget dibuat kita semua para fans tentunya spesial bahagia untuk groomsmen yang akan mengiringi Rizky Bilar Tentunya ada beberapa cowok-cowok ganteng Artis-artis ganteng persahabat ya Ini salah satunya Ada Feral dan Riza persahabat ya Sahabat terdekat dari Rizky Bilar Ini sudah siap dan sudah mempersiapkan kado Untuk acara lamaran serta pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Luar biasa persahabat ya Tentunya kita akan dikasih kejutan spesial bahagia ya. Apalagi tentunya Feral dan Riza hari ini akan otw ke Bandung Untuk ke tempat acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar Ini sudah dipersiapkan banget persahabat ya Mudah-mudahan acara besok tepatnya tentunya makin gak sabar Akan dikasih kejutan untuk kita semua para fans Dalam acara spesial sakral takdir cinta Leslar Spesial lamaran Lesti dan Rizky Bilar kita makin gak sabar persahabat ya, nunggu besok nih tentunya kejutan apa yang akan diberikan Tentunya penasaran persahabat ya, tetap pantingin terus channel Indosiar bahwa akan di live tentunya akan disiarkan langsung di Indosiar Tepatnya jam 3 sore mulai persahabat ya, doakan yang terbaik mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran amin ya robbal alamin Banyak sekali tentunya komentar yang dibanjiri respon juga dari para fans yang makin gak sabar menantikan besok persahabat ya tentunya ada komentar dari akun Instagram ini Awulia212 mengatakan dalam kolom komentar, duh gak sabar pengen lihat bromsungnya para aktor-aktor cogan, wow. ada juga komentar lain dari akun Adi cayangku123 mengatakan, amin ya gak sabar nunggu besok tuh persahabat ya makin gak sabar para fans menantikan tentunya acara bahagia. Idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan acara besok selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan, amin Dan tentunya keunggahan berikutnya Ini ada unggah spesial juga persahabat ya, kita lihat aja Ini tentunya ada penjelasan dari Kobas langsung Mengenai kado yang akan diberikan oleh Bang Basuki Untuk Lesti dan Rizki Bilar tentunya disampaikan mas sahabat ya, kado adalah tentunya kado spesial dan tentunya kado yang akan diberikan juga tentunya kado yang pasti akan selalu dikenang oleh dede lesti dan rizky bilar ini luar biasa banget persahabat ya tentunya bang kobe juga ini menyampaikan tentunya perihal ini ada penjelasan tentang plat mobil yang akhirnya ada huruf LAR mas abah ya tentunya sudah dipastikan Bakalan ada kejutan kado yang akan diberikan oleh Kobas, yakni kado yang diinginkan oleh Lesti dan Rizky Bilar selama ini Mudah-mudahan tentunya kadonya sebuah unit mobil bersahabat ya Tentunya kita doakan saja yang terbaik Mudah-mudahan saja benar Tentunya kado yang diberikan Kobas untuk pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Adalah satu unit mobil Alphard yang diinginkan oleh Rizky Bilar selama ini dari penjelasan kobas tentunya sudah masuk ke tentang mobil yang diinginkan para sahabat ya. Tentunya diinginkan oleh Rizky Bilar. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan yang sesungguhnya dari Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari Ayah Kejora semalam ya. Tentunya dari Lesti, jalan-jalan bareng keluarga, tentunya di Mall ya, sedang belajar ngomong anak tuh. Wah, wow, luar biasa para sahabat ya calon pengantin Mempelai wanita selalu memberikan kebahagiaan juga untuk kita semua para fans Alhamdulillah Tentunya nggak lama lagi kita akan menantikan kebahagiaan sesungguhnya dari Lesti dan Rizky Bilar Doakan yang terbaik para sahabat yang mudah-mudahan juga tentunya keluarga Lesti dan Rizky Billar selalu diberikan kebahagiaan Dan mudah-mudahan tidak Lesti menjadi keluarga yang bahagia dan berikutnya juga, para sahabat kita lihat di sini ada unggahan special info nih. Tentunya ini sudah tanggal 12 dan kita akan bersama-sama saksikan di acara lamaran tentunya besok Hamin 1 nih para sahabat ya. Makin gak sabar tentunya tanggal 13 akan ada kejutan yang paling dinantikan kita semua khususnya para lelaki lovers. Yang mana kita semakin deg-degan para sahabat ya. Tentunya menantikan acara sakral lamaran Lesti dan rizky Bilar. Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga di sini ada postingan. Yang mana tentunya postingan dari akun yang tiade Yang mana memposting ini sebuah gaun. Para sahabat, ya pesanan dari dedek Lesti Kejiora ini adalah seragam yang akan dipakai di acara lamaran. Wow, luar biasa bang, persahabat ya. Kita dikasih kejutan mudah-mudahan saja. Tentunya ada kabar yang paling bahagia hari ini. Dari Lestina Milat tetap pantingin channel ini, persahabat. Ya, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Ini informasi di pagi hari ini, persahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.